Halo warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari kelas 12 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib bijak atau masyarakat kepada negara pemerintah. undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Macam-macam pajak juga dibagi Pengendara berdasarkan sifatnya, berdasarkan sistem pemungutan juga dibagi menjadi dua: pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung juga dibagi menjadi empat: pajak penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai BA matrai, dan Bea Lelang Berdasarkan pemungutan, juga dibagi menjadi dua Pajak Pusat dan Pajak Daerah Pajak Pusat juga dibagi menjadi tiga Pajak Penghasilan Pajak Kekayaan dan Pajak Ekspor Pajak Daerah juga dibagi menjadi tiga Pajak Kendaraan Pajak Reklam disesarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif yang ketiga ada tarif pajak tarif pajak juga dibagi menjadi empat yaitu tarif pajak proporsional tarif pajak progresif tarif pajak depresif dan tarif pajak tetap